kiri kiri kiri terus oh Kang yes what happened Kang Maaf, saya mau bertanya. Ini tahun berapa ya, Kang? Tahun 2021 lah. By the way, Bapak lu YouTuber ya? Mau nanya-nanya saya. Ini di mana ya, Kang? Perasaan saya tadi sedang mengikuti perang grill ya. Tetapi kok tiba-tiba bisa ada di sini? Grill itu apa dan lu siapa? Saya Juhari. Kamu benar-benar gak tahu Perang ya Perang Gerilya adalah perang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan saya adalah salah satu bawahannya. Sudirman itu siapa? Kamu bisa hidup enak seperti sekarang ini karena siapa lagi kalau bukan karena perjuangan para pahlawan. Bodoh amat lah. Lagian masa lalu juga kami berjuang mati-matian untuk memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik tapi balasan anak zaman sekarang kayak gini memang sepertinya kalian lebih mementingkan kesenangan kalian sendiri daripada belajar padahal perjuangan kalian lebih mudah daripada kami ingat pesan saya Kang negara ini sedang tidak baik-baik saja jika bukan kalian yang memperbaikinya mau siapa lagi Masa depan Indonesia ada di tangan kalian Kalau begitu saya pamit dulu